Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru kelas 5 SD Al Kota Pasuruan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri seribu empat ratus sembilan